Inilah cara memasang bata putih. Heto hebel. Cara memasang yang baik dan benar. Siwa, pertama dikasih tan dulu terus tonton, tonton. lah habis batanya ditaruh dipukul pakai amer 5 kilo biar merekat biar keras biar itu tukangnya sangat berpengalaman sekali Sampai. pemasangan batu bata Hebel dan ini pekerja pembantu atau kuli yang profesional Pemasangan bata putih ini sangat cepat dan mudah Hai, gue, gue, gue, la, la, la, la. Yeah.